Halo guys, bertemu lagi di Fajar official 2022 Di sini kita akan mereview video-video yang saya ambil dari short di Youtube Ada berbagai macam video kita akan mereaksinya Dan saya telah ditemani oleh bintang tamu saya yang bernama Muhammad Rizky Dermawan Muhammad Rizky Dermawan Kita berdua akan mengomentari berbagai Ada 5 short yang ada di Youtube kita akan setel dari sekarang Ini yang pertama ya, kita lihat Dan saat ini saya sudah berada di Surabaya benar kan? Kita kena prank sama Samsudin. Sudah saya duga tuh dari awal. Samsudin tuh ke Jakarta. Bukan untuk menemui Marcel. Keren, tapi keren. untuk memenuhi undangan stasiun TV. Menemukan stasiun TV itu ketemu. Menemukan rumah dokter Richard Lee ketemu. Menemukan rumah Denis Sumargo ketemu. Masa menemukan rumah Marcel gak ketemu? Sekarang. Jadi... Ini apa ya? Uh, mungkin sindiran kepada Gus Sam ya? Ya kalau menurut saya kayak uh, dia ngomong secara langsung kalau dia mau ke Jakarta itu kayak ngeprank gitu kan, kayak ngebukin netizen. Iya. Padahal dia kemarin sempet ngejek juga ya si apa Ken merah apa? Konten merah. Konten merah gitu. Merah. Sampai Jadi. mau ngejek-ngejek ke kameranya kan, tapi ternyata trans-, trans, trans apa transisi ketemu. Sudah ketemu, dan ini smartphone ketemu. <laughs> eh, suami merah gak ketemu kan lucu ya, guys? Ya, kebanyakan ini kebanyakan, eh, uh, acting acting, acting ya. Oke, okay, kita lanjut video selanjutnya. Ini dari suami merah ini, guys. Kita lihat nih, sama Zephyzer. Tangan lihat Zephyzer, boleh di sini, so. Nah, buka, tangannya, nih ditutup, ini ditutup, so. Nah, sekarang bayangin, so. bisa ya? Bisa. bisa ya? Jadi jalan ke sini, bayangin koinnya pindah, lihatnya ke sini fokusnya, so. Oke, okay? pindah. Wah, kurang sakti. nih. Duh. Harusnya berani. <laughs> kurang sakti. Kurang. Kok iya benar kurang emosi ini benar. Coba. Iya. Duh lah, biar menjiwai. Iya, Putar-putar terus. So. Biar biar sama. Nah, ini juga putar. Nah, enggak enggak putar gini. Nah, stop. Lihat sini atau geser sini stop. Geser gitu. Nah, geser sini lihat sini. Lihat sini, geser sini. Nah. Bayangin, bayangin semakin lama semakin terasa terasa terasa buka. Wah. Nah, ini gas-gas karena gue gagal ya gue mau ngasih hadiah buat Ustad Pfizer nih, ini loh. <tuh> <Kasih> saya gagal, <tuh> <tuh> saya gagal nih, saya kasih hadiah jadi. wah, gak keras. Jadi tadi, jadi tadi ini kita lihat guys di sini, di sini Marcelli mengalihkan perhatiannya Ustad Pfizer seakan-akan mau memindahkan sesuatu dari tangan kanan ke kiri ternyata, tangannya diambil sama Marcel kan, terus gak nggak sadar nah di sini, kita lihat nih, lucu nih nih. Gue lucu juga, gua sih. mau ngasih hadiah buat advisor nih lihat sini, atau geser sini, geser gitu. nah, lihat sini, lihat sini, lihat sini, lihat sini. nah, bayangin, bayangin semakin lama semakin, semakin terasa, terasa, terasa. buka. wah. nah, ini gas gas karena gua gagal ya. Gua, gua mau ngasih hadiah buat advisor nih ini salah. saya gagal. saya gagal nih, saya kasih hadiah aja jadi. ini namanya baru hipnotis nih. jadi hipnotis itu mengalihkan pikiran orang ke hal lain, bukan apa ya? ya bukan persepsi dengan yang dukun-dukun lainnya gitulah ya ada juga yang berkata-katanya hipnotis itu cabul hmm. padahal kan aslinya tujuan kita belajar apa tujuan pesulang merah itu kan hanya menghibur hmm, menghibur edukasi, ada. edukasi kan ya, edukasi gak ada dia gunanya buat keuntungan pribadi <susuk> oke okay. kita next <naik> video selanjutnya <tuh> wah gak kerasa <tuh> Di Indonesia orang ateis tidak punya tempat Karena sila pertama Pancasila ke Tuhan Maha Esa Tapi ketika nanti ketemu dengan orang yang tak percaya pada Tuhan Mana itu Tuhan? Kalau memang ada Tuhan itu mana? Mana dia? Saya mau lihat Tuhan Itu pertanyaan tertua dalam surat al Baqarah Ketika Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa Menyeberang dari Mesir menuju Palestina Orang Israel minta kepada Musa Apa kata mereka? Kami tidak mau percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata di depan mata kami. Mana Tuhan itu Musa. Maka nanti kalau teman-teman ada orang nantang gitu. Mana Tuhan itu. Empeleng dia langsung. Habis itu tanya. Enti marah ya? Iya. Mana marah itu? Bisa kita tunjukkan. Ini loh marah itu. Marah, benci, rindu, cinta, rasa. Tak ada. Maka setiap orang yang ingin mengungkapkan rasa dengan kata-kata... Kata terlalu miskin untuk mewakili. Dan ini ada orang. Oke okay guys, tadi itu nasihat ya. ya nasihat dari wisata pun somal, wisata pun somal. Gitu. Yang udah kita kenal juga kan. Beliau ini juga S3-nya, jangan ditanyakan lagi. Orangnya juga maju, pikirannya juga. Dia juga sempat menantang itu ada videonya kan. Iya. Yeah. ini mana dukun, mana dukun? Santet, saya santet itu. Emang gimana gitu. Terus kita juga gak boleh gak percaya Tuhan kita aja tinggal di Indonesia aja sila pertama ketuhanan yang maha esa berarti kan kita harus percaya Tuhan kalau kita gak percaya Tuhan berarti kita sama dengan orang Yahudi ya. udah ateis berarti kan udah, udah tahu nabi Musa ternyata masih nanya siapa Tuhan minten minta Tuhan tuh taruh kalau ada taruh depan saya gitu tunjukkan gitu ya sama aja sih oke kita akan next video selanjutnya ini dari videonya oh ini podcast oke kita lihat nih datang nih, datang nih. Hmm ke.. ke toko nih kok apotek bu.. mau beli.. alat kontrasepsi yang karet dalam kurung kondom, aneh gak mau ngomongin gitu gue tau udah kan udah tadi kan udah dalam kurung kok itu jelas berarti dong enggak kan ini dikurung yang disautin tuh diem lho dikurung oh iya. ukurannya apa oh gak tahu dipegang mencinya nih Lihat. terus nyuruh pelayan nih tolong ambilin yang s guys udah mau bawa nih. Ya oh, udah. gede kan itu Eh, ya, yang M, yang M, yang M. Ah, ah, M. Si, nggak jadi ya. Si datang balik lagi. Wah, enggaknya ini M. udah Udah datang gua yang L. Enggak jadi kayaknya udah keluar nih. Aduh ini, tadi hanya untuk 18 tahun ke atas ya. Jadi yang enggak paham silakan tafsirkan sendiri ya. Kita enggak mau frontal. Tadi itu ya komedi dong sih komedi gitu kan ada mau untuk menghibur doang bukan maksud untuk menyinggung saling menyinggung mungkin lah terus ini ya, video kalau saya jadi om dia dia saya bakalan daftar jadi guru iya bang is keren karena kapan lagi ada guru yang bisa sulap wis pasti suasana kelas pasti asik itu lagi ada ada murid kan Mau izin ke toilet Pak izin ke toilet Silahkan Pas buka pintu Ih kelas lagi ya. Pas buka pintu Ih kelas lagi ya. Om jadi bilang Masih mau ke toilet Gak jadi pak Ih duduk lagi Mantap Bahkan kalau ada murid Jadi ini apa ya komedi buat om deddy nih ya karena udah mungkin pintar sulap jadi master master gitu, gitu ya jadi sekarang kan kalau udah jadi guru itu anggota mau izin ke kelas eh, mau ke kamar mandi buka ternyata pas lagi ya itu udah <laughs> banget. Itu seru seru sih ini ada jokes lagi nih yang kedua nih yang tidur di kelas wih langsung di dalam lagi tidur kan Sumpah. untuk orang yang saya sentuh untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya tidur jauh lebih dalam tidur jauh lebih dalam jika anda bangun nanti, anda akan menjadi seorang guru Uy, pas bangun, anak-anak Sóf... kumpulkan tugasnya Uy, <l airborne> langsung jadi guru, mantap itu <tuh> Ini jokesnya jadi composer kan Jadi kalau ada anggota tidur, bukannya malah dibangunin Tapi dinotis <Jamaica> okay. Buat keseruan aja itu. Buat keseruan Oke, okay. Kita lihat video terakhir nih Dan saat ini, saya sudah berada di oh, Surabaya <laughs> Oke okay guys, terima kasih Kita akan bertemu lagi di review part 2 Bersama Fadu Revisi 2022 Mungkin akan banyak video-video terseru lagi Bersama Kak Arief Geranawan. Mungkin kata-kata terakhir Buat buat orang ini Yang dari layar nih Kira-kira apa ya kira? Kalau menurut saya itu Lebih baik mengakui Kalau emang dia menipu apa Ya kalau emang pengen pembuktian gak usah dibikin ribet. Gak usah diputer-puter. Sampai netizen tuh hampir muak gitu melihatnya. Karena ini membawa agama kita. Karena kita tahu. Kalau di Indonesia ini kalau. Yang lebih sering viral. Itu yang mempercandakan baik. agama. Membawa agama tuh pasti nah, langsung viral. Nah itu kalau menurut saya. Gimana kalau langsung diselesaikan aja. Secara baik-baik kalau emang itu hmm. hanya trik. Bilang trik. Kalau emang hanya sekedar buat konten, konten ya udah bilang iya, buat iya. konten jangan diperibet oke eh, itu ya dari saya buat Gus Sam semoga sadar gitu ya dadah guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh